Hai, hai, hai, malam ini kita ini? Ini apa ini ini adalah jamrut hai, ini hai, ya tapi ini tebel juga ini hai, yang yang bulat yang yang Ini ada yang itu ini harganya murah ini hai, ribuan bisa bayar di tempat atau COD. ini warnanya hijau. Kita sender dulu, ini punya ketara, kan? Hmm. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.